Kedinginan yang tiba-tiba muncul meresapi seluruh tempat. Bahkan udara itu sendiri sepertinya mengeluarkan suara retak samar, seolah-olah itu telah membeku. Lapisan tipis es menutupi setiap bangunan di unik Devil City. Kedinginan tampaknya mampu membekukan bahkan jiwa seseorang, menyebabkan beberapa orang merasakan hawa dingin yang naik di dalam tubuh mereka. Itu sangat drastis sehingga bahkan sirkulasi kekuatan Yuan mereka telah melambat. Mata yang tak terhitung jumlahnya berisi keheranan saat mereka menatap wanita muda yang tergantung di langit. Rambut panjang biru es yang terakhir menari dengan angin. Sementara kepingan salju berkumpul di sekelilingnya. Sebelum melayang turun, memberinya penampilan seperti peri salju. Kuan Huan, Ying Xiao Xiao dan yang lainnya juga heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Jelas. Mereka tidak mengerti mengapa Ying Huan Huan tiba-tiba mengalami perubahan yang tidak biasa. Apa yang terjadi? Mata Wang Yan mengungkapkan bahwa dia jelas terguncang saat dia bertanya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya kidingin dari tubuh Ying Huan Huan. Aku tidak tahu. Ying Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Dia juga benar-benar bingung. Jelas. Dia tidak tahu tentang identitas reinkarnator Ying Huan Huan. Itu adalah... Murid-murid ini mungkin tidak dapat mengidentifikasi alasan perubahan Ying Huan-Huan yang tidak biasa. Tetapi Chen Zhen dan individu berpengalaman lainnya dapat merasakan sesuatu. Shock segera membanjiri mereka saat mereka menatap segel di antara alis Ying Huan-Huan. Kuan-Huan sebenarnya, Reincarnator, Chen Zhen dan tiga lainnya bertukar pandang satu sama lain. Segera setelah itu, mereka menghirup udara dingin. Mereka jelas memahami apa yang diwakili reinkarnator. Itu berarti bahwa Ying Huan Huan jelas merupakan ahli panggung reinkarnasi dalam kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia adalah seorang ahli utama yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Bahkan Chen Zhen dan tiga lainnya tidak memiliki gagasan yang tepat tentang seberapa menakutkan ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi yang mereka tahu adalah bahwa bahkan seseorang sekuat Ren Yuan hanya pada tahap samsara. Ini adalah ambang batas tahap reinkarnasi. Namun, itu jauh dari dianggap sebagai ahli tahap reinkarnasi sejati, apalagi ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Seorang ahli yang selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, jelas merupakan eksistensi puncak di dunia bahkan di zaman kuno itu. Reinkarnator. ekspresi Ren Yuan akhirnya berubah sepenuhnya ketika dia melihat segel di antara Ali Xinghuanhuan. -huan. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba menyembur dari dalam matanya. Pada levelnya, dia jelas menyadari bahwa sekali Reinkarnator terbangun, mereka akan dengan cepat memulihkan kekuatan aslinya. Pada saat itu, sekte Dao akan memiliki ahli reinkarnasi tambahan. Ini pasti akan menjadi bencana bagi gerbang Yuan mereka. Ancaman seperti itu bahkan lebih besar dari Lindong dan Little Marten. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada wanita muda yang melayang di langit. Sepasang mata biru es tanpa emosi menatap Ren Yuanzi di kejauhan dengan sikap dingin. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan embusan angin dingin bersiul. Bahkan ruang itu sendiri membeku dimanapun udara dingin berlalu. Retak, udara dingin melonjak ke depan. Kekuatan hisap besar yang dimaksudkan untuk secara paksa menyedot Lindung pergi segera mengeluarkan suara retak saat membeku. Lindung menatap pemandangan di depannya, baru kemudian ia menggosok darah dari sudut mulutnya. Matanya rumit saat dia melirik Ying Huan-Huan, yang telah berubah menjadi kondisi seperti itu. Bukan saja dia tidak merasakan kegembiraan, tetapi ada beberapa kecemasan di matanya. Dia jelas menyadari bahwa semakin Ying Huan Huan menggunakan kemampuan ini, semakin dia akan membangkitkan jejak semangat Reinkarnator. Ini akan mempercepat perpaduan di antara mereka berdua. Setelah Fusi selesai, Ying Huan Huan akan berhasil terbangun. Meskipun dia mungkin menjadi keberadaan puncak di dunia ini, Lin Dong tidak ingin melihat bahwa wanita muda yang biasanya main-main dan menarik menjadi sedingin es dan acuh Tak Acuh Para murid Dao Sekte benar-benar menjadi lebih dan lebih mengejutkan. Keadaan pikiran Ren Yuanzi secara bertahap mulai pulih saat dia tertawa lemah. Namun, bahkan jika kamu adalah reinkarnator, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini. Mata dingin Ying Huanhuan Huan menatap Ren Yuanzi dengan mengepalkan tangan seperti jadelnya. Aura mengerikan yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari ruang di mana Ren Yuanzi berada. Es biru besar yang tak terhitung jumlahnya menembus keluar dari ruang kosong. Setelah itu, mereka menusuk Ren Yuan Zi dengan keras dengan kecepatan kilat. Berdengung, energi hitam putih yang besar dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Ren Yuan Zi, berubah menjadi penghalang cahaya hitam putih yang melindunginya di dalamnya. Bang bang bang bang, es menghancurkan berat ke penghalang cahaya. Meskipun mereka menyebabkan penghalang cahaya bergetar terus-menerus. Pada akhirnya mereka tidak dapat memecahkannya. Meskipun Ying Huan Huan adalah reinkarnator, dia belum sepenuhnya terbangun. Dia mungkin bisa melepaskan kekuatan yang sangat mengejutkan dalam waktu singkat. Tetapi jelas tidak mungkin baginya untuk benar-benar mengalahkan Ren Yuan -Zi. Bagaimanapun, yang terakhir adalah individu yang menakutkan yang telah mencapai tahap samsara. Jika kamu ingin mengalahkan aku, kamu harus mencoba melakukannya hanya setelah kamu benar-benar terbangun. Ren Yuanzi menyaksikan adegan ini dengan apatis dan tersenyum. Sebelum bergumam dalam hatinya. Itu jika kamu masih memiliki kesempatan. Bang, kilatan dingin tiba-tiba melonjak dari dalam mata Ren Yuanzi setelah suara di hatinya berbunyi. Segera, dia mengepalkan tangannya. Energi luar biasa yang menggabungkan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba keluar berubah menjadi segel hitam putih besar di langit. Gelombang demi gelombang riak menakutkan yang tak terlukiskan menyebar liar darinya. Segel kehidupan dan mati, Ren Yuanzi melambaikan lengan bajunya. Saat segel hitam dan putih besar menyapu, dengan kejam menabrak Ying Huan-Huan. Bahkan ruang itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda hancur di mana segel hitam dan putih lewat. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya. Mata birunya yang dingin melihat segel hitam dan putih yang hancur berkeping-keping. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar tubuhnya entah dari mana. Dan sesosok wanita hayalan muncul di kehampaan di belakangnya. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat wajah sosok itu. Namun, seluruh tempat tampaknya telah memasuki musim dingin yang keras ketika dia muncul. Salju mulai turun dengan deras menyebabkan kota iblis unik di bawahnya dengan cepat ditutupi oleh lapisan salju putih yang tebal. Sosok wanita itu sepertinya mengangkat tangannya. Setelah itu, dia dengan ringan memblokir segel hitam dan putih. Retak, es menyebar dari titik kontak dengan kecepatan yang menakjubkan. Segel hitam dan putih itu hanya bertahan sesaat, sebelum tertutup es. Kekuatan hidup dan mati yang luas di dalamnya juga terkikis oleh hawa dingin sampai benar-benar hilang. Ledakan, segel hitam dan putih akhirnya benar-benar hancur. Namun, sosok ilusi di belakang Ying Huan-Huan juga tersebar ketika segel itu runtuh. Saat sosok itu memudar, hawa dingin di sekitar tubuh Ying Huan-Huan juga melemah secara substansial. Terbukti, saat ini dia masih tidak dapat menggunakan terlalu banyak dari kekuatan reinkarnasinya sebelumnya. Berapa kali kamu bisa memblokir serangan seperti itu? Ren Yuanzi tersenyum samar ketika melihat adegan ini. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Dan sinar cahaya yang terbentuk dari kekuatan hidup dan mati langsung merobek ruang dan menembak ke arah Ying Huan-Huan. Bang, mata biru es Ying Huan-Huan menatap sinar cahaya yang menerpa ke arahnya. Mereka tiba-tiba berkedip sejenak. Setelah itu, Lindong dia secara paksa menjaga udara dingin di punggungnya ke tubuhnya. Huan -Huan. Cepat menghindar, murid Lindong mengontrak. Perasaan tak menyenangkan melonjak dalam hatinya saat dia buru-buru berteriak. king Huan Haun tampaknya telah mendengar tangisannya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan mata birunya yang dingin menatap Lindong. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah sedingin es itu. Bang, saat senyumnya muncul, sinar cahaya tanpa ampun meledak ke tubuhnya. Darah segar tercecer keluar saat ini. Tubuhnya yang halus seperti bunga yang bercecaran darah, pemandangan yang dipenuhi dengan kesedihan. Lindung dengan kosong menyaksikan sosok halus yang dikirim terbang mundur. Matanya hampir pecah, dan sangat merah darah sehingga seolah-olah darah akan merembes keluar dari mereka. Pada saat berikutnya, dia buru-buru bergegas keluar, dan memeluk pinggang lembut sosok cantik itu di udara. Kekuatan besar itu meresap ke dalam tubuhnya. Segera menyebabkan beberapa suara retak tulang muncul. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lengan yang memeluk wanita muda itu bergetar tetapi tidak melepaskan cengkeramannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lindung meraung marah. Dia menunduk dan menatap wanita muda di pelukannya. Warna biru sedingin es dengan cepat menghilang dari matanya. Jelas, Ying Huan Huan mampu menghindari serangan sebelumnya. Tapi dia memilih untuk tidak pada akhirnya. Aku bukan lawannya. King huan, huan menatap wajah marah Lindong. Senyum melankolis muncul di wajah kecilnya yang pucat. Hanya dengan melakukan itu, aku bisa memaksa ayah untuk menunjukkan dirinya. Aku tahu bahwa jika ini terus berlanjut, itu mungkin berakhir dengan memulai perang antara dua sekte kami. Tapi, aku tidak ingin melihat kamu mati di tangan mereka. Lagi pula, kalian semua sudah terbiasa dengan hasrat keinginanku dalam hal ini. Izinkan aku untuk bertindak dengan sengaja. Sekali lagi, Lindong tertegun. Kemarahan di wajahnya membeku. Saat ini, dia menyaksikan wanita muda cantik itu tersenyum padanya dari pelukannya karena tubuhnya tidak bisa menahan gemetaran. Wanita muda ini, yang dengan marah mencaci dia saat pertama kali mereka bertemu, karena dia menyia-nyiakan bakatnya dengan menyerah di Sky Hall untuk bergabung dengan Desolate Hall. Wanita muda ini yang pernah tinggal sendirian untuk menggunakan hidupnya untuk menghentikan musuh, untuk membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke sekte. Wanita muda ini, yang pernah menganggap sekte sebagai hal yang paling penting. Dia benar-benar mempertaruhkan hidupnya untuk memaksa Ying Suan Zi menunjukkan dirinya, meskipun tahu bahwa ini mungkin memulai perang antara kedua sekte. Semuanya karena, dia tidak ingin dia mati. Lin Dong memeluk wanita muda itu dalam pelukannya dengan erat. Suaranya serak ketika dia berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan mati dengan mudah. Kamu, Ren Yuanzi samar-samar mengaitkan alisnya dan menyaksikan adegan ini. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah melihat ruang di belakang lindung dan Ying Huan-Huan tiba-tiba mendistorsi. Setelah itu, seorang pria berjubah abu-abu berjalan keluar dari dalam. Pada saat yang sama, Suara yang terakhir, yang samar-samar berisi kemarahan, juga bergema sangat dalam di langit. Ren Yuanzi, kamu sudah berlebihan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 824, Pertemuan Para Pakar Top. Seorang pria berpakaian abu-putih keluar dari sobekan spasial di langit dengan sedikit kesuraman dan kemarahan di wajahnya. Tekanan dari Ren Yuanzi yang telah menutupi seluruh kota Segera tersebar mengikuti penampilannya. King Suanzi, penguasa Dao Sekte telah muncul. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya di kota memandang sosok yang muncul di langit. Segera, banyak seruan terdengar. Ada beberapa kegembiraan yang samar-samar hadir. Bentrokan antara individu yang kuat seperti itu adalah pemandangan langka untuk dilihat. Salam Sekte Tuan, kelompok Chen Zhen serta banyak murid Sekte Dao juga sangat bersukacita pada saat ini dan buru-buru berteriak dengan hormat. Mereka semua jelas mengerti bahwa karena Ren Yuanzi sudah turun tangan, jika Ying Xuanzi tidak muncul, tidak ada yang bisa menghentikan yang sebelumnya. Haha, Ying Xuanzi, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Mata Ren Yuanzi sedikit menyipit ketika dia melihat Ying Xuanzi. Segera setelah itu, dia berbicara dengan senyum tipis. Ying Xuanzi memandang ke arah Ying Huanhuan -Huan dan Lindong yang saling berpelukan. Saat dia melihat luka-luka mereka, tatapan sedingin es melintas dalam matanya. Suaranya rendah ketika dia menjawab, Ren Yuanzi, kamu adalah seorang Sekte Master setelah semua. Namun, kamu sebenarnya rela meninggalkan harga diri kamu di depan begitu banyak orang untuk menyerang murid-murid Dao Sek aku. Kamu benar-benar tidak menghargai wajahmu sendiri. Ren Yuanzi sedikit mengernyit. Ekspresinya sedikit tidak wajar, segera setelah itu, dia berkata, murid-murid gerbang yuan aku benar-benar dibantai oleh lindung dao sekte kamu. Bukankah tindakannya juga sedikit berlebihan? Petik 2, kompetisi sekte besar memiliki aturannya sendiri. Apakah kamu berpikir bahwa kerugian yang diderita dao sek kami selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir tidak signifikan? Semua orang jelas menyadari apa yang dilakukan murid-murid Yuan Gate. Kamu selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir, namun apakah Dao Sekte kita pernah mengejar masalah ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Dao Sekte aku takut terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan gerbang Yuan? Kamu, King Suanzi, mencibir dan berkata, "Asteris terengah-engah, asteris terengah-engah muncul di dalam kota setelah suara Ying Suanzi memudar." Sebagian besar orang di sini menyadari kerugian besar yang diderita Dao Sekte selama beberapa kompetisi Sekte besar sebelumnya. Bahkan beberapa pejalan kaki tidak dapat berdiri diam di samping sekarang karena gerbang Yuan menggunakan ini sebagai alasan. Pandangan gelap melintas di mata Ren Yuan Zi saat dia menatap Ying Yuanzi Zi dan perlahan berkata, Lindong harus pergi ke gerbang Yuan aku dan menebus kejahatannya. Gerbang Yuan aku tidak akan membiarkan ini pergi jika kamu bersikeras menghentikan aku. Petik dua Ada jejak ancaman tambahan dalam suara Ren Yuanzi. Dia mengerti Ying Yuanzi dengan cukup baik, yang terakhir biasanya berhati-hati dan tenang. Oleh karena itu, ia biasanya mencoba menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perang sekte. Meskipun ia telah kehilangan murid kesayangannya Zhou Tong saat itu, ia akhirnya menekan permintaan untuk perang dalam sekte tersebut. Oleh karena itu, Ren Yuanzi percaya bahwa Ying Xuanzi juga akan memilih untuk mundur dalam masalah ini. Ying Xuanzi dapat dengan jelas mendengar ancaman di balik kata-kata Ren Yuanzi. Segera, hawa dingin berbahaya melintas jauh di dalam matanya saat dia perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Selanjutnya, dia merasakan tatapan dilemparkan ke arahnya, matanya melirik ke samping hanya untuk menemukan bahwa wanita muda dipelukan lindung dengan lembut menggigit bibirnya dan menatapnya. Ada pandangan memohon di matanya. Swoosh, Ren Yuanzi tersenyum tipis ketika melihat ini. Tangannya meraih ruang, dan berubah menjadi tangan hitam putih raksasa yang langsung meraih lindung. Sekte Master, kelompok Chen Zhen buru-buru menangis ketika ekspresi mereka berubah saat melihat ini. Mata Ying Xuanzi gelap dan suram. Dia menatap sosok muda dan berdarah. Yang terakhir, hanya diam-diam memeluk wanita muda di pelukannya. Tidak ada kata yang memohon diucapkan. Dia keras kepala seperti batu. Mata cerah wanita muda itu masih menatap tajam ke arah Ying Xuanzi. Namun, darah merah gelap sudah merembes keluar dari bibirnya. Itu menyedihkan, namun indah. Asteris mendesah Asteris. Desahan lembut akhirnya terdengar di dalam hati Ying Xuanzi. Segera setelah itu. Matanya tiba-tiba menjadi buram. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Dan tangan hitam putih raksasa itu langsung hancur. Kamu, mata Ren Yuanzi tenggelam. Aku pernah mengatakan kepada anak kecil ini bahwa selama dia masih menjadi murid dari Sekte Dao, Sekte Dao akan menjadi dukungannya. Jika kamu ingin menyentuhnya hari ini, Sekte Dao aku akan melawan gerbang Yuan kamu. Ying Xuanzi menatap Ren Yuanzi. Suara rendahnya seperti guntur yang menyebabkan langit bergetar sedikit Ekspresi Ren Yuan akhirnya mulai berubah menjadi jelek pada saat ini Jelas, dia tidak berharap bahwa Ying Xuanzi, Zi Yang biasanya lebih suka perdamaian dan stabilitas Akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu Perang antara sekte-sekte super jelas sangat menakutkan Meskipun gerbang Yuan mereka lebih kuat dari sekte Dao Ren Yuanzi mengerti dalam hatinya bahwa bahkan jika mereka memenangkan perang ini, mereka akan membayar harga yang sangat besar. Ying Xuanzi, tindakanmu benar-benar tidak bijaksana, kata Ren Yuanzi dengan dingin. Mai Dao tidak suka memulai konflik. Saat itu, Zou Tong dengan ceroboh dibebankan ke gerbang Yuan kamu untuk membunuh. Karena itu, tidak ada yang bisa aku katakan. Namun kali ini, Meskipun lindung membunuh semua murid gerbang Yuan, kamu di daerah iblis unik, ia telah melakukannya sesuai dengan aturan. Dia tidak melakukan kesalahan. Jika aku masih mengakomodasi gerbang Yuan, kamu bagaimana? Aku bisa menjaga hati murid-murid Sek Aku, mata Ying Xuanzi, sedingin es ketika dia berkata, "Joy keluar dari mata Ying Huan Huan yang besar pada saat ini." Dia tahu sekarang Ying Xuanzi telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan Ren Yuan Zi tidak akan berani bertindak ceroboh. Wajah Ren Yuan berubah-ubah. Dia agak terdiam untuk sementara waktu. Bahkan dia tidak berani memulai perang Sekte dengan mudah. Apalagi sekarang. Memang bukan saatnya. Haha. <tuh> Kata-kata Master Sekte Ying memang masuk akal. Masalah yang melibatkan lindung memang terjadi dalam aturan. Gerbang Yuan kita tidak akan lagi mengejar masalah ini. Tawa samar tiba-tiba terdengar di langit, sementara wajah Ren Yuanzi berubah. Setelah itu, semua orang melihat ruang di langit menjadi terdistorsi sekali lagi. Ketika dua sosok perlahan muncul, salah satu dari dua sosok itu mengenakan jubah hitam. Rambut hitam panjangnya berserakan di belakangnya, dan tangan yang terulur dari lengan bajunya tampak agak pucat, tetapi wajahnya sangat lembut seperti batu giok. Kedua matanya seperti bintang-bintang dan tampaknya memiliki kekuatan untuk melihat hidup dan mati. Orang di sampingnya mengenakan jubah putih, kulitnya putih dan dia tampak cukup biasa. Namun, matanya mengungkapkan hitam dan putih, tampak seperti jalinan yin dan yang, pemandangan yang penuh dengan misteri. Ketika dua sosok ini muncul, semua orang dapat dengan jelas merasakan ruang di sekitar mereka sangat terdistorsi. Jelas, mereka bukan individu biasa, Tian Yuanzi. Di Yuanzi, tiga tuan besar dari gerbang Yuan semuanya muncul. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus di dalam kota pada saat ini. Semua orang terbengong-bengong. Mereka menatap pemandangan ini. Para ahli pinikal di wilayah Suan Timur, yang biasanya tidak mungkin ditemukan, sebenarnya muncul satu demi satu hari ini. Warna gelap melintas di mata Ying Suanzi ketika dia melihat dua sosok ini. Bahkan dia merasakan tekanan ketika berhadapan dengan tiga guru besar sekte Gerbang Yuan. Haha, <tuh> dua master sekte benar-benar bisa melihat gambaran yang lebih besar. Pertarungan antara generasi muda harus diselesaikan di antara mereka. Kami kemungkinan akan berakhir kehilangan muka jika kami melakukan intervensi. Petik 2. Setelah dua sosok misterius muncul di langit, ruang di belakang Ying Xuanzi juga menjadi terdistorsi. Seorang tetua berambut putih dan berjanggut putih dengan jubah biru juga tersenyum keluar darinya. Ini Grand Elder, kelompok Chen Zhen langsung sangat terkejut ketika dia melihat sesepuh berjubah biru itu menampakkan dirinya. Sukacita yang kaya segera melonjak di mata mereka. Dengan cara ini, kekuatan Dao Sekte mereka telah meningkat secara signifikan. Hantu Kian Tua, kamu benar-benar hidup. Ren Yuanzi menatap tetua berjubah biru yang telah muncul di samping Ying Xuanzi. Karena syok segera melintas di matanya. Untuk berpikir bahwa kamu juga selamat dari kesengsaraan hidup dan mati dan maju ke panggung samsara. Haha, <tuh> aku awalnya berpikir bahwa aku hanya akan duduk dan mati dengan damai. Tidak disangka aku hidup, pria tua berjubah biru itu tersenyum. Dalam hal ini. Aku harus mengucapkan selamat kepada Sekte Dao karena memiliki ahli panggung samsara lain. Di langit, sosok berjubah putih, yang matanya seperti Hin dan yang, samar-samar tersenyum dan membungkuk ke arah pria tua berjubah biru itu. Ren Yuan Zi, masalah tentang lindung akan dikesampingkan. Aturannya seperti itu dan kita tidak bisa membiarkan orang lain berpikir bahwa gerbang Yuan kita tidak bisa mengalahkan kekalahan ini. Mata pria berjubah putih itu berbalik ke arah Ren Yuanzi dan tertawa. Ren Yuanzi mengerutkan kening ketika mendengar ini. Segera setelah itu, dia mengangguk dengan acuh tak acuh. "King Huan, Huan tampaknya telah terbebas dari beban besar di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini." Setelah itu, dia menatap Lindong dengan gembira. Namun, dia tidak melihat kegembiraan di wajah yang terakhir. Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Lindong menunduk. Dia memberi wanita muda di pelukannya senyum paksa saat dia berkata, "Di langit, Yuan Yuanzi memberi lindung senyum yang mengandung makna yang lebih dalam." Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke Little Marten yang dikendalikan oleh dunia hidup dan mati, dan dengan tersenyum berkata, "Namun, masalah antara Gerbang Yuan Aku dan Marten Celestial Siluman sepertinya adalah sesuatu yang harus diketahui dengan jelas oleh Sekte Tuan Ying dari karenanya." Kamu harus mengelola orang-orang kamu dengan benar setelah ini. Kegembiraan di wajah Ying Huan-Huan membeku sedikit demi sedikit. Dia menatap keganasan yang melonjak ke wajah Lindong, dan hatinya tampaknya mulai berkontraksi. Maafkan aku, tangan berdarah Lindong dengan lembut mengusap wajah dingin wanita muda itu. Suaranya serak ketika dia berkata, Dia adalah saudaraku, tidak mungkin bagiku untuk berdiri diam di samping. Bersambung.